Halo, selamat datang di channel saya Kitragate. Olah motor. Ya, hari ini siang-siang, minggu siang, kita mau jalan-jalan lihat-lihat pakaian. Jacky Dao. Halo, kami lagi jalan-jalan pagi nih. Melihat-lihat, siapa tahu ada baju yang cocok buat Kenzo. Oke, meskipun ini agak kesiangan, ya. Oke, kita lihat-lihat. Ya, ini suasana Citra Raya kalau di hari minggu jualan pakaian <guluh> pilih baju ini suasana di pagi hari jalan-jalan Citra -jalan Raya tuh kayak gini nih kalau tiap minggu ini karena kita kesiangan jadi rada panas mau cari baju cari baju buat adiknya yang oh, siang hari ini pun ini di masa bis, kita tetap semua orang-orang pada pakai masker ya pasti Oke kita akan susul Itu ya. Itulah sasaran kalau That's... Jadi itu kita jalan-jalan kita hari ini, jangan lupa untuk terus menyaksikan video ini di channel, -channel saya, di channel saya, Fitra Gater. Oke, sampai ketemu di lain kesempatan. Bye-bye.